Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Perkenalkan nama saya Jessica Alteastandi Dengan NIM 2141006 Dan pada kesempatan kali ini Saya akan memaparkan mengenai project Charter untuk sistem informasi Posko Keamanan Sebelum masuk lebih lanjut Saya akan menjelaskan terlebih dahulu Latar belakang dari sistem informasi Posko Keamanan ini Posko keamanan sendiri itu merupakan sebuah bangunan yang berfungsi untuk menjaga bangunan dan inventaris di sebuah perusahaan dan di dalam posko keamanan sendiri itu ada administrasi atau penjaga yang akan melakukan pencatatan mengenai keluar masuknya orang, barang, maupun menjaga keamanan. Saat ini pencatatan tersebut masih dilakukan secara manual menggunakan buku dan setelah satu bulan akan dilakukan rekap. Oleh karena itu, ad, memerlukannya space atau ruang lebih untuk penyimpanan secara rekap itu. Sehingga untuk mempermudah pencatatan rekap dan juga penyimpanan data yang lebih efisien dan cepat akan sehingga dibuatnya sistem informasi posko keamanan ini. Adapun tujuan dari proyek ini adalah untuk membuat laporan bulanan lebih transparan dan ramah lingkungan agar tidak menggunakan kertas lagi. Jadi, hanya dengan sistem lagi, jadi tidak ada, tidak banyak membuang kertas, tidak menyebabkan limbah. Lalu juga memenuhi kebutuhan informasi pemakaian mengenai seperti absensi, karyawan, transporter, atau pengantar barang, lalu peminjam kunci, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah persyaratan, persyaratan yang pertama adalah kontrak kerjasama, di mana harus ada kontrak hitam di atas putih yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, lalu ada pembelian server, di mana nantinya server itu akan menjadi milik, milik uh, klien, dengan atau apapun syaratnya. Kemudian ada hak milik aplikasi. Jadi semua sistem informasi posko keamanan ini tuh akan dimiliki oleh klien-klien itu sendiri. Selanjutnya juga ada daftar resiko yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi sistem informasi posko keamanan lalu juga untuk melihat apakah ada masalah lalu ada solusi apa yang diimplementasikan juga sebagai pedoman atau pegangan Selanjutnya ada milestone atau checkpoint secara gampangnya. Yang pertama adalah permasalahan teridentifikasi. Lalu yang kedua adalah sudah adanya prototyping. Lalu yang ketiga sistem rampung dibuat dan pengujian sistem selesai. Lalu juga ada lingkup proyek. Di lingkup proyek ini sebenarnya ada empat ya. Jadi ada batasan proyek, ada batasan sistem, ada kebutuhan non-fungsional dan kebutuhan fungsional. Di batasan proyek ini adalah... Sistem tidak boleh ikut campur dalam bagaimana petugas posko melakukan pengamanan Lalu juga bagaimana uh, petugas posko itu dinilai pe kinerjanya atau bagaimana cara kerja mereka Lalu yang kedua adalah batasan sistem Di mana pengguna atau user itu dapat melakukan membaca, um, menambah, mengupdate, juga menghapus data itu sendiri Lalu juga ada kebutuhan fungsional. Yang pertama itu sistem mampu menginput data sesuai kebutuhan seperti ke absen titik patroli dan lain sebagainya. Lalu juga adalah penentuan titik patrol. Sistem juga harus dapat menentukan menentukan titik patrol dengan seperti memasukkan skema peta lalu ditentukan di sistem itu sendiri. Lalu juga ada untuk Informasi titik patrol dengan QR code Jadi lebih mempermudah Jadi kita cukup tinggal datang ke titik patrol list, Scan QR lalu selesai Lebih mudah, transparan dan seperti itu Lalu juga untuk mempermudah pengguna Sehingga dalam penggunaan sistem informasi ini Pengguna jauh lebih merasa jelas, cepat, tepat dan akurat Serta lebih transparan Selanjutnya adalah kebutuhan non-fungsional, di mana kebutuhan non-fungsional ini terkait dengan sistem yang mampu meningkatkan kinerja dari pengguna sistem seperti sistem ini harus bisa mempersingkat waktu kerja, di mana kalau kita udah pakai sistem terus masih lambat kerjanya terus itu sistem buat apa gitu kan? Jadi harus lebih mempermudah gitu. Terus juga mencegah adanya redundansi atau pengulangan data, jadi seperti kalau misalkan nitip absen gitu kan, kalau lagi patroli, eh titip absen dong seperti itu, itu akan misalnya terjadi penumpukan data dalam satu hari yang sama tapi ada dua absen. Nah, Lalu juga untuk mempermudah pengaksesan data, di mana dalam sistem informasi ini menyediakan berbagai informasi, seperti kayak absensi titik patroli, lalu juga QR code titik patroli, eh, buku tamu atau segala macamnya itu dalam satu sistem informasi yang mudah diakses selanjutnya adalah asumsi, asumsi dari proyek ini adalah survei untuk analis kebutuhan sudah dilakukan selama satu minggu dengan waktu lima hari kerja, juga biaya yang ada sudah berada dalam akun yang jelas selanjutnya adalah manfaat proyek manfaat proyek ini adalah untuk membuat Pendataan seperti yang absensi karyawan, transporter, QR code, meminjam kunci, dan lain sebagainya itu jauh lebih mudah dan efisien. Jadi dengan adanya sistem ini tuh lalu bisa membuat semuanya itu jauh lebih ringkas cepat gitu. Nah, juga ada anggaran ya, anggaran dari proyek ini tuh ditotal sekitar 100 juta rupiah dengan rincian tuh sebagai berikut. Jadi untuk kegiatan analisis dan desain sistem informasi posko keamanan itu sebesar 12 juta rupiah Lalu pengadaan hardware itu sebesar 15 juta rupiah Lalu ada desain dan pembuatan software sistem informasi posko keamanan sebesar 40 juta rupiah Lalu digitalisasi data sebesar 7 juta rupiah Lalu ada integrasi keseluruhan sistem sebesar 13 juta rupiah Lalu ada pelatihan operator sebesar 3 juta rupiah. Dan lalu ada pembuatan dokumentasi sebesar 10 juta rupiah. Lalu juga ada keluaran atau semacam laporan deh. Jadi yang pertama itu adalah software sistem informasi posko keamanan yang siap dipakai dan diimplementasikan oleh klien. Lalu juga ada dokumentasi sistem berupa buku panduan untuk seperti manual untuk admin, manual untuk pengguna atau security, manual untuk super admin lalu manual untuk manajer. Lalu juga ada laporan-laporannya seperti laporan pendahuluan yang mencakup pengembangan software, lalu laporan progres yang untuk melihat seberapa jauh pengembangan software dari awal sampai akhir, lalu ada laporan akhir yang merupakan pertanggungjawaban dari keseluruhan proyek itu sendiri. Selanjutnya adalah sumber daya, sumber daya yang dibutuhkan itu adalah sistem analis, lalu juga tentunya ada software sistem posko keamanan, sistem informasi posko keamanan, lalu juga ada buku panduan seperti yang tadi saya sudah bilang manual untuk admin dan lain-lainnya, lalu juga ada PC di setiap posko keamanan, lalu juga ada teknisi server untuk jaga-jaga uh, apabila servernya bermasalah. Selanjutnya adalah resiko. Resiko yang bisa terjadi itu adalah kebocoran data, lalu ada terjadinya kepalsuan data akibat kesalahan input data atau human error. Itu human error yang pertama. Lalu juga ada human error yang kedua itu adalah terjadinya error saat aplikasi tidak dijalankan sesuai dengan caranya. Seperti ketika harusnya klik enter, malah kliknya shift karena mirip di bawahnya ya, seperti itu. Lalu juga ada server yang bermasalah sehingga input data gagal. Misalkan kita udah input data capek-capek, Udah input data selengkap-lengkapnya, tetapi ketika klik save ternyata servernya yang bermasalah. Jadi gagal disimpan seperti itu. Hal itu adalah jadwal. Jadwal ini diawali dari tanggal 7 April 2023 dan berakhir di 2 Juni 2023 juga dengan kegiatan sebagai berikut yang sudah bisa dilihat di slide ya. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai project charter untuk sistem informasi posko keamanan. Apabila ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, bisa dituliskan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.